Generasi yang sulit di depan ini. Walau aku tertekan dengan wajah cemas, beramal melihat masa depan. Orang munafik meminta harapan. dongkai banting malam hari. Alas rasa sakit cuma di kegelapan. caranya Ayo bakallah jadikan api dan cintamu. Chân chân thang, chân please please please.